ini IC nya kelihatan atau tidak LM324 ya ini memiliki 14 kaki yang di kaki 4 ini adalah positif ya kita hitung 1 2 3 4 dari sini juga nomor 4 ini kaki positif kaki 11 ini kaki negatif ya ini positif ini negatif oke okay, guys apa saja yang kita perlukan itu sebuah lampu LED empat buah ya empat buah kemudian LDR ya guys ya LDR kita juga butuh empat buah LDR ya untuk LDR kali ini saya menggunakan LDR kecil ya seperti ini hmm. ini LDR nya penampakan LDR seperti ini Kemudian resistor 47k ya. Ini kelihatan atau tidak? 47k ini 8 buah ya, guys. Ya. Kemudian di sini saya tidak langsung menggunakan di PCB ya. Jangan lupa PSO nya juga. Piezo elektriknya juga. Oke, berhubung lagi adzan, ya. berhenti dulu, bentar ya. Oke, guys, di sini saya menggunakan breadboard atau papan project ya, guys ya kemudian kita pasang saja ya langsung isinya ya, LM324 ini kaki pertama di sini kita pasang seperti ya nah seperti ini nah kita sudah masuk ya ini 1234 ya sampai 7 oke di sini di kaki 12 ini kita pasang resistor 47 k ya, ya ini resistor 47 k pertama gak fokus kameranya nah seperti ini guys kemudian yang kedua sama yang paling ujung sini ya ini juga dipasang seperti ini nah ujung ke ujung ya kemudian sini juga sama ponnya dari ujung ke ujung sini nah seperti ini kemudian yang sini juga ya dari ujung ke ujung ya untuk lampu LED nya nanti plusnya ini dari ujungnya sini ya ujung di ujung sini plus kemudian di ujung sini juga plus ujung sini juga plus ya guys ya sini Oke, langsung kita pasang resistornya dulu dari kaki 3 ke kaki 11 ya. Ini kaki 1 2 3 sini. Nah, ke kaki 11 sini ya. Nah. Kemudian kaki 5 juga ke kaki 11 ya. Seperti ini, guys. Kaki tiga ke kaki sebelas Kaki lima ke kaki sebelas juga Kemudian Yang kaki dua belas Juga ke sebelas ya guys Seperti ini Nah Pokoknya kaki Sebelas ini ground ya Atau negatif ya Kemudian yang kaki 10 ya Kaki 10 juga Dapat kaki 11 juga ya Ini kebalik Ini yang 12 ya Tadi yang 10 Nah nggak apa-apa Nah seperti ini guys Langsung Groundnya kita jumper dulu Untuk mempermudah Nanti penyambungan Kita jumper pakai kawat seperti ini, kelihatan enggak ya, guys? Ya, kita jumper ini kawatnya. Nah, seperti ini, guys. Penampakannya ini di jumper ini juga di jumper ya, guys. Ya, seperti ini. Kemudian, ini juga di jumper lagi ke sini, ya, guys. Seperti ya, ini, ini adalah groundnya ya. Kemudian, ini lampu LED-nya yang panjang, ini adalah plus ya, atau di sini kan ada bendera ini. Di dalam lampu LED ini nah ada bendera kan yang kecil, ini plus ya, guys. Ya, nah langsung kita pasang saja. Oke, yang paling ujung sini adalah plus ya, guys. Seperti nah, ini, guys, kelihatan enggak? Nah, kemudian yang paling ujung sini sama ini juga plus B ini kemudian yang ini juga sama nah. kemudian satu lagi ini sini nah baru kemudian kita pasang PSO nya ya ini LDR nya nanti aja kita pasang dulu PSO sama Lampu ini buat ngecek lampunya bekerja atau tidak, IC-nya bekerja atau tidak ya. Oke, langsung kita pasang di sini PSO nya Kemudian ini di kaki nomor dua ya guys. Untuk piezo kita pasang di kaki nomor 2 ini. Nah, seperti ini. Kemudian yang satu lagi ya misalnya ini kan ada 4 piezo sebenarnya tapi saya cuma pakai dua aja dulu nah ini yang sini kemudian ini groundnya juga ikut sini Nah seperti ini sudah jadi skema modulnya rangkaian modul drumnya nah, seperti ini kemudian kita kasih tegangan ya tegangan saya menggunakan cas HP ya ini ini buat lighting ini saya cabut nah, oke okay, langsung kita coba dulu aja ya oke okay guys ini udah jadi ya tinggal kita pasang power supply nya dulu tegangan negatif ini tegangan positif Seperti ini ya, nah ini udah fungsi. Nah, biasa disini sangat sensitif ya, guys. Ya, kita ketuk dimanapun dia akan hidup. Lampunya ini berarti sudah sukses ya. Nah, kita coba di kita matikan dulu lampunya. Nah, oke, okay. seperti ini guys. Ini modul drumnya sudah jadi ya, guys. ya Berarti berhasil ya, kalau tidak nyala lampunya. Berarti IC nya mati ya, guys? Ya, atau tidak berhasil ya? Oke, untuk proses uh, pembuatan modul drum kali ini berhasil sampai di uh, rangkaian LM324-nya dan biasanya. Ya ini sudah jadi Oke semoga bermanfaat guys Lanjut besok lagi ya Kita pasang di LDR nya Apakah berfungsi dengan baik Atau tidak ya Di keyboard saya memakai keyboard potre Oke terima kasih guys Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Like dan share Terima kasih